Jadi hmm. dulu Mas Retecom Hanya, bisa hmm. kita penuh apa-apa Enak, makan, selamu Penuh apa aja, aku tadi cuma nyati video hmm. movie hmm. ya, kita berapa ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat sejarah, kita semua Pagi ini saya mau penyuluhan tentang Know Your Recon Nah, ya Jadi ini adalah Uh, penyuluhan tentang kesehatan perhindaran harus memang no, ibu-ibu yang memberi penyuluhan ibu-ibu, memang you know, masalahnya ya, sekarang ini masih belum ada ibu-ibu yang sudah menjadi uh, ini, pendidik know your memang yang tersertifikasi jadi terpaksa saya yang ajar <laughs> nanti saya tahu ada ibu-ibu berminat gitu ya. <laughs> untuk menjadi edukator Nah, ini, nah sekarang kita lihat inginya apa ini? Nah, ini sekarang uh, Ini, misi daripada Know your lemon, ya Mendeteksi ini Kanker payudara di seluruh dunia melalui pendidikan mengkreatif dan pemberdayaan nah, jadi, kalau kita pula lihat ibu Sebenarnya ini, harusnya uh, apa? petanya saya ini ya, saya ganti ini karena sekarang di Indonesia sudah ada nanti kita lihat terakhir ya. jadi kalau kita lihat di petani, di sini mana Indonesia ya Bu Bu? datang gak? Ya? nah Indonesia ada di sini nih iya nah, jadi kalau kita di petani masih belum ada Indonesia jadi, nanti kalau kita lihat di petani terbaru, Indonesia sudah ada dan yang pertama kali itu di Kuala Kapuas <laughs> Nah ini contoh kegiatan Kejabuhan di India ya. Jadi sejak eh, 2017 ya, Noreboleboni sudah mencapai Sekitar satu miliar orang Di seluruh dunia melalui Media sosial Jadi dia punya Facebook Instagram, punya Pinterest, punya Twitter dan yang lain, ya. Nah ini luar biasa. Nah, kemudian ini salah satu ini, eh, apa ini cerita orang yang sudah pernah ini merasakan manfaat daripada nylam yang Jadi dia mengatakan terima kasih atas upaya anda dan untuk hidup saya, ya. Tanpa nylam lemon saya tidak akan berada di sini. Nah, jadi dia ini ya uh, dengan kali nanti kita lihat di buaya cuma untuk melihat tanda-tanda aja ya. Jadi dia ini dengan melihat tanda-tanda itu dia, jangan saya ada nih. Nah, dia langsung periksa. Nah karena dia periksa dia segera bisa cepat di, di taman dan itu menyelamatkan jiwanya karena apa karena dia tidak terlambat untuk berubah ya nah, nanti kita akan lihat beberapa cerita uh, apa kan, yang lain ya nah, karena mengenai yang kanker payudara ini susahnya di kita ini karena kan umumnya wanita itu kan malu ya karena sudah parah sudah berlubang baru berdatang Nah kalau bisa sejak awal itu sudah ya. Nah jadi disampaikan di sini Informasi ini hanya bersifat pengetahuan saja ya. Ini tidak mengganti nasihat Dari tenaga kesehatan nah, Tapi memang ini sebenarnya ibu gitu, ya Yang memberi penyuluhan ini Kalau di luar negeri Itu bukan dokter Ini adalah umumnya Yang memberi penyuluhan ini Ibu-ibu yang dia pernah punya keluarga, punya saudara yang positif, kemudian dia mau menjadi penyuluh, lalu dia ikut pelatihan, kemudian dia dapat sertifikat, mereka yang mengajarkan. Makanya kata-katanya seperti ini: nah, kalau saya, kata juga sekalian, ya, sekalian juga, sekali sebagai, yakni tenaga kesehatan. Ya. Nah, harusnya kemarin ibu-ibu ini nih. Kita nah, ngisi kuis Nah, ya tapi ini karena kuisnya di Pemparesa itu cukup lama ngisi nya ya Sehingga nih? 12 menit Ibu bisa enggak ngisi enggak nih? Bahasa Pat ya Pemparesa juga lupa, bahasa ya, Bapak ya. Matai Nah, ini sekarang ada dua jenis kuisnya ya Bahasa Indonesia sama Bahasa Inggris Di sini, ini bisa bahasa Inggris? Ya, ya, ya, ya, ya, Ada, aja ya, itu ya. pakai pakai kemasan aja di siar, ya, bawah di sendiri tulis lemon matangan aja. Ya. Nah ini bu pendiri ininya pendiri Naomi Lemon ya. Ini namanya Corinne ini orang Amerika ya. Jadi dia ini mulai tertarik itu dengan kantor payudara itu karena ada neneknya. Neneknya positif kanker payudara kemudian meninggal. Ya. Nah kemudian temannya, para temannya usianya jelas-jelas. Ya. Temannya ini usianya paling cuma. 28 tahun, bayangkan, ya, namanya Suzana, Suze ya, jadi dia ini, uh, apa, jadi yang, yang sedihnya temannya ini, karena ini dulu ya, sebenarnya antar terpendah resikonya tuh meningkat, kalau kita usianya di atas 40 tahun, nah cuma, temannya ini ber28, jadi bicalahnya di payudaranya itu agak mem, agak ada kemerah-merahan, agak hangat, gitu ya, agak sedikit Nah, waktu di ke dokter, dokter bilang ini tidak ada benjolan, ya. Kemudian di rontgen juga enggak ada benjolan, apalagi umurnya di bawah. 40 tahun, nah pada waktu itu dokter belum memikirkan kemungkinan orang ini kena kanker Dan akhirnya apa? Dia dianggap bukan kanker, payu ya, Sementara kankernya makin ber berkembang Kemudian akhirnya ketika dia memaksa untuk periksa lagi Akhirnya ketahuan bahwa ini adalah kanker ganas. Cuma sayangnya sudah stadium 4 Nah stadium 4 itu artinya kankernya sudah menyebar ke, ke seluruh tubuh Akhirnya temannya meninggal Ini yang motivasi dia untuk mempelajari tentang kanker pada darah Jadi dia itu sampai uh, apa Pergi ke Inggris dari Amerika itu hanya untuk mengambil PhD jadi PhD itu adalah S3. Ya. S3 mempelajari bagaimana caranya mengkomunikasikan. ya, Memberitahu orang lain tentang kanker payudara ini secara mudah. Agar orang itu waktu diberitahu bisa mengerti. Nah, ini motivasi dia. Ya. Di awalnya dibikin yayasan ini, dulu namanya breast cancer worldwide awalnya, kemudian sekarang berubah menjadi Neuer no Lemon dan dia terinspirasi sebenarnya sama lemon ini jeruk lemon ini karena lihat, dia, eh lemonnya ada pertiannya <laughs> <gibu> <laughs> <tuh> ya? jadi, lemonnya ada puting puting, puting susunya, ini mirip sama sama payudara, nah bagus nih untuk dari jadi model. Jadi ibu ya, saya ini mengajar di Aper itu kan dari tahun 2004. Terus waktu saya mengajar patologi anatomi itu saya selalu mengajarkan kepada perawat kita di rumah sakit ini tentang kanker, payudara. cuma ibu-ibu. Kalau saya mengajar mereka itu formal bener <laughs> bukan apa? Pak modelnya langsung asli langsung ibu-ibu yang nggak pakai baju, ya dia langsung misalnya nanti contoh rebah di tempat berbaring melakukan pemeriksaan payudara sendiri berdiri di depan cermin melihat betul itu asli ibu-ibu ininya videonya nggak cuma kan itu bisa saya lakukan karena saya adalah dosen dan yang saya ajar adalah tenaga kesehatan. Nah, kalau itu saya ajarkan di masyarakat bisa heboh. <laughs> nah, makanya saya kesulitan untuk bisa mengajarkan ini kepada di luar daripada yang Karena gimana modalnya, gimana menunjukkan minyaknya, susah gitu. Ya, nah, makanya waktu saya ketemu sama ini, wah, pas kami nih, oh, gitu. bertahun-tahun saya mengajar ini hanya untuk orang. Akter, nah sekarang saya bisa mengajar untuk masyarakat umum, ya. Kenapa saya tertarik dengan nilai ini, ya. Nah ini penting karena kenapa? Karena kalau kita menemukan dia pada stadium 0 sampai 1, itu angka semuanya bisa mencapai 99 Tapi kalau sudah stadium 4, itu angka harapan hidupnya cuma tinggal 20 dua persen, ya. nggak nah, kalau dia masih awal, awal itu tindakan pengobatannya tidak terlalu banyak, ya. Nah, tapi kan ibu ada dengar kan saudara kita yang di rumah sakit ini yang sudah dia ya, metastasis, ya, stadium 4 itu sudah kemana-mana, itu harus menjalani radikal mastektomi di payudaranya di diangkat, ya kemudian dia menjalani kemo kemoterapi waktu menjalani kemoterapi itu rambutnya bisa rontok nafsu makan dan sebagainya dia pilih kumuman tidak enak badan nah kemudian sekarang ini karena kankernya sudah menyebar sebagian di kepala dia langsung menjalani radio radioterapi jadi radioterapi itu ada titik di mana lokasi kankernya itu ditembak, oke? Okay? pakai itu yang nih eh, ronsen itu cuma khusus untuk pengobatan namanya radioterapi. Kalo ini kan namanya radiodiagnosis ya. Nah, kalau itu namanya radio tapi itu kalau orang ditembak itu Bukan saya buku bu, saya bu, scope orang itu. Jadi dia dibikin ini dia dibikin pelindung. Jadi nambahin biasanya dari samping gitu, ada ya. nah, pelindung. Jadi lubangnya itu hanya di titik di mana Uh, uh, sinar X-ray itu masuk, nah disitu biasanya kulitnya jadi, jadi hitam, ya, nah hitam. Karena dia ditembak selama berjam-jam nah, Jadi memang dalam proses pengobatannya lama-lama, itu hari, hari itu kan bisa sampai beberapa bulan Penyelarannya, ya, ya. Nah, Itu bisa bayangkan, jadi makin cepat kita mengetahui itu semakin, semakin baik Nah, sekarang kalian lihat apa kejadian Indonesia ini masuk di kisaran sekitar 15 sampai 17 orang per 100.000 penduduk Jadi kalau di Kapuas ini ada sekitar 400.000 ribu orang ya, Berarti sekitar eh, 15 kali 4 ya, Sekitar 60 orang Nah sementara saja data di rumah sakit ini kita ini per tahun rata-rata cuma sekitar 20 orang yang baru diketahui. Nah, berarti masih ada sekitar 40 orang itu yang tidak terobat. Nah itulah sebabnya penting bagi kita yang mempromosikan ini. Nah ini dibilang apa? Hari ini hanya pengenalan singkat. Nah, cuma sayangnya ini ibu, ibu yang dibilang di sini email, itu emailnya masih pakai bahasa Inggris <laughs> Karena dia kan penjualan Amerika ya, ya Jadi saya sudah mengusulkan ke mereka bisa nggak semuanya diubah menjadi bahasa Indonesia ya, kata Mereka itu perlu waktu ya jadi, nah, kenapa ini? Cuma lihat ya, ini luar biasa ya. Dia taruh apa nih? Lemonnya di atas kursi. <laughs> Kalau dijamponan payudara nggak bisa kayak begini ya. <tuh> bawah, nah, dia menjamponkan di sini buku ya. Jadi, apa? Ini salah satu gambaran. Kenapa dia suka pakai lemon ini ya? Coba lihat. Uh, secara bentuk kurang lebih kemudian ada putihnya Nah kalau dibelah lemon itu itu gambaran ininya karena ada biji-biji kecil juga gitu ya kalau di lemon itu ya. Nah, itu yang biji-biji kecil yang berisi air itu itu persis menurut dia mudah untuk menggambarkan kelenjar susu. Dari hmm. nah, kita rambut orangnya namanya uh, kelenjar mami Ya, jadi persis, imam seperti itu ininya ada apa nih? Ada gelembung, dalamnya ada air. Nah, tangkar itu nanti televisi ada biji ya. Nah biji itu yang menggambarkan ada benjolan di dalam payudara yang terasa keras, yang nah, kerasnya seperti biji lemon. Jadi ya. dia suka pakai. Uh, gambar ini. Nah sekarang kita lihat ini. Ini sayangnya saya masih belum sempat apa dubbing. itu isi suara. Isi suara itu maksudnya biar suaranya bahasa ya, Indonesia. Ya. Saya tanya sama beberapa ibu yang sudah ikut latihan ini belum ada yang mau menjadi duffer. Nah, duffer itu maksudnya menjadi pengisi suara. Nah, kalau pakai suaranya pakai bahasa Indonesia kan lebih enak nah cuma sekarang ini cuma ada sedikit lagi ibu tulisan bahasa Indonesia aja yang bisa terjemahkan ya ya daripada tidak sehingga mah ada sedikit Hi, I'm the mayor of Lemonland. I'm here to help you grow your lemons with my friend, Mona Lisa. I've been checking my lemons for 500 years, I have a lot to tell you. A cancerous lump is a lot like a lemon seed because it often feels hard and immovable. It can be any shape or size. This is the lump you investigate. There are two innocent lumps to know. One lump feels like a soft pea. These are your milk lobes, normal. Another lump feels like a soft pea. These are your lymph nodes, also normal. But you need to know how to feel around with these food and not so good lumps. You may uh, do your thing. Thanks, Mona. Use your three middle fingers in circular or up and down motions. Use three levels of pressure. Light, medium, then deep enough to fill your ribs. Also, fill under the nipple. You need to cover an area that includes your lymph nodes. So, start in your armpit, then to your collarbone. And finally, work your way down to the bottom of your ribs. Use two positions. One, lay down with your arm behind your head. This flattens everything. Two, bend forward. This brings everything to the front. Finally, look for changes in front of the mirror. Move your arms up and down and turn to the side. See if the whole breast head moves with you as you move your arms. And you look for these changes because a lump is not the only sign. You helps you see it. The best time to feel around is three days after the end of your period when everything is most to No period? Pick any day you like a consistent lead each month. You risk increases with age, so stick with it. <laughs> I'll be checking my levels, but it's not enough. I used to get regular mammograms. Because a mammogram can find a cancerous lab before it can be felt. Just look at my hand to learn the difference. This is the average size of a lung found by accident, a lump through self itself. a lump found with one mammogram, but with several mammograms to compare changes, the lump can be the smallest. If cancer is present in the breast at eight times out of 10, a mammogram can find it. But if there is the scalp like a scan like normal, and you're still concerned about something, or if you're too young for a mammogram, ask about an ultrasound if you have a specific lump in mind, or get a new view with an MRI. But the only way to determine if it's cancer is to actually look at the cells, which is through a biopsy. Most lumps turn out to be fine, so don't panic if you need to check it out to be sure. Trust your instincts and know your. Options. When breast cancer is found dairy, survival rates have very high. Knowing that educated makes me smile, share this with a friend today at Know Semuanya aja, selesai. <laughs> ya. Jadi yang itu Ibu, Ibu, Ibu-ibu tahu bagaimana cara melakukan periksa payudara sendiri Nah, periksa payudara itu dilakukan dengan apa? Hmm, dengan ini Dengan tiga apa? Tiga jari ini Nah, Ini diberapa pemeriksaannya? Itu daerahnya mulai dari armpit Dekat iak. ya Sampai ke bawah tulang selangka Jadi sini Nah, jadi untuk daerah satu benih satu mami itu daerahnya di sini. Dia ya, sampai tulang ini. Hmm, daerahnya. Ya, ini kenapa dia perbesar gitu? Karena itu adalah daerah apa namanya tadi? kelenjar getah bening. Nah, kenapa kelenjar getah bening itu penting gitu karena apa? Kalau kanker itu dia mengubah, dia itu pertama kali menyebar lewat ke kelenjar getah bening. Makanya kalau kelenjar getah beningnya membesar, nah kita perlu curiga ya nah kemudian nah tekanan yang digunakan katanya kalau oh, jenis ini jenis apa jenis cara ininya cara dari ya, pemeriksaan itu bisa sirkular nah, kalau saya dulu waktu kalau itu saya bilang seperti ini ibu, apa nih uh, obat nyamuk makin lama makin besar nah itu maksudnya sirkular ya atau bisa juga atas Atas nah. Kemudian sekali tekanan itu Ada tiga jenis tekanan Tekanan yang ringan Sedang Dalam Kalau saya sih pun sekali tekan Terus masuk lagi iga <gambil tuk> <ininya. tuk> <Nggak> ada ininya ada lemaknya Tapi intinya ya Tekanan itu tekanan light Ringan Ya, medium sedang kemudian dalam. ya nah, Jadi untuk merasakan ini e, di daerah tersebut ada perjuangan atau tidak. Nah, kemudian pemeriksaan itu dilakukan dengan dua posisi. Pertama posisi berbaring, ya sambil satu tangan itu diletakkan di belakang, belakang kepala. Jadi memang ini ibu ya Rupanya beda, kalau kita bisa dengan begini biasa Dengan tangan diangkat, kemudian sambil berparing Rupanya memang payudaranya menjadi lebih rata Nah rupanya, kalau posisi seperti itu Kalau yang posisi begini kita rasa, mmm, kok ini kok kayaknya ada penjolan ya Tapi waktu kita ini uh, berparing dengan tangan di belakang Itu kalau penjalan itu hanya berasal dari Penjara mami, penjara susu itu penjolannya akan tidak terlalu terasa. Ya, Karena apa? Karena dia membuat dari rata. Nah, tinggal yang akan terasa itu memang yang betul-betul, misalnya tidur ada mama mami, penjara Kanker jinak atau memang yang kanker ganas. Nah, Kalau pun nanti ada benjolan penjolan yang lunak, nah, itu biasanya cuma penjara susu. Tapi yang penting yang ibu mesti ya, Pak Mesti ee, pahami waktu melakukan pemeriksaan federal sendiri itu adalah pertama kali itu sebenarnya bukan untuk mencari adanya bengkolan atau tidak, tapi untuk mengenali bagaimana sih rasanya payudara ini dalam dalam kondisi normal atau sehari-hari. Nah, gitu. Agar ketika ibu melakukan pemeriksaan secara rutin, loh. Ini ukurannya kemarin nggak ada nih rasanya gini, nah segera perisakan ke, ke dokter. Nah itu tadi sebenarnya intinya, ya, agar kita bisa merasakan perubahan yang terjadi pada payung, sehingga nah, kemudian posisi kedua itu adalah di depan, di depan cermin. Nah di depan cermin itu dengan mengangkat tangan, kemudian menurunkannya. Nah apa gunanya? Nanti kita akan lihat beberapa apa beberapa gambar-gambar itu sembilan 12 tanda ya. Nah, di salah satu tandanya itu di beberapa itu ada yang ini uh, kulit tertarik ke dalam. Nah, jadi ketika ibu mengangkat ini, mengangkat tangan gitu ya. Nah, kulit penggarut itu kan otomatis ter tertarik. Nah, kalau ada sesuatu yang apa berkembang di dalamnya, umumnya kanker. Nah, kanker itu nanti akan menahan menahan jaringan di bawah kulit sehingga apabila tarik tangannya ke atas ya kulitnya tidak ikut tapi dia tertarik ke kan, ke dalam itu jadi lesung pipit nah jadi seperti lesung pipit itu nah oh berarti ini ada sesuatu di dalamnya ini harus segera diperiksa nah itulah gunanya makanya kita diminta untuk periksa lagi dalam posisi nah posisinya kan kalau dia kita bungkuk ya. Nah, itu. saya juga nanti bisa melihat mana bagian yang tertarik ke dalam. Nah, itu juga membuat posisi yang di mana itu juga dia ya, eh, apa? tidak terlalu banyak halangan ya ya. Nah, itu posisi prosedur mesti kita pelajari. Nah, ini tadi namanya Nah ini, ya, jadi Ini adalah macam-macam bentuk Nanti yang akan bisa kita rasakan Di dalam payudara ya. Jadi kalau Apa tadi katanya e, Seperti kacang polong nah, Saya nggak tahu ini kacang polong ya, <tuh>. ya. Kacang polong lunak Itu adalah kelenjar Susu ya. Kemudian kalau seperti Kacang yang lunak Nah itu adalah penenjar getah bening, kalau dia keras seperti biji jeruk lemon, nah itu kemungkinan kanker ganas. Nah, jadi ingat, kalau dia kanker itu ibu keras, ya, seperti biji, ini, biji jeruk itu, dan tidak bisa di digerakkan. Nah, artinya dia lengket, lengkap ke dasar, itu biasanya kanker nah kemudian daerahnya kita lihat tadi dari ketiak ke bawah tulang serangka sampai ke bawah tiga, ya. nah daerah itu adalah untuk memeriksa apa lokasi kelenjar getah bening, ya. agar dia betul-betul bisa terjangkau semuanya. nah dengan tadi posisinya ya, luar oh, tiga tadi ya lupa ya, jadi posisinya berbaring kemudian membungkuk Kemudian berdiri di depan cerminan. Di depan cermin itu ibu-ibu selain juga angkat tangan, tangan taruh sentim itu kita melihat ini kan ibu ya dilakukan dengan apa? Buka baju ya, jangan nggak buka baju ya. <laughs> jadi sambil buka baju agar apa? Agar kelihatan. Nah, Coba nanti dibandingkan kiri sama sama kanan ya, nanti Jadi. Dilihat kiri sama makanannya wadah ibu-ibu ya kalau pada sebelah kiri sama kanan itu ber Beda. berbeda Ukuran ukuran juga sama itu enggak apa-apa. yang satu ditentukan daripada yang lain juga tidak apa, apa nah Cuma yang mesti dilihat itu nanti adalah seperti kan, apakah misalnya ada yang tertarik ke dalam atau tidak. Yang tadi pipit ya. Kemudian yang putingnya. Putingnya itu terbenam atau tidak kalau dalam putingnya dari sejak kita kecil memang sudah di dalam, sudah masuk ya gak tapi ketika dia dia baru masuk ketika kita sudah besar makin masuk ke dalam dia ditato ini gambarnya, nah itu perlu kita hati-hati kemudian lihat nanti di puting susunya ada kerak atau tidak kemudian ada keluar cairan yang bukan air susu, misalnya cairan jernih atau ada darah Kemudian dilihat lagi apa? Ya, e, ada tak kemerahan di permukaan e, bayu darah, ya. Ada tak daerah yang menebal, Ada tak yang kalau dipegang itu terasa hangat? Tidak ada macam-macam tanda ya. Itu yang kita, kita harus perhatikan nah, ya ketika kita bercermin ya. Nah ini sekarang kita lihat gambarnya, ini sudah sebagian saya terjemahkan, ya cuma memang sayangnya ee, apa bahasanya ini nggak disepakati sama dokter spesialis apa ini, bedah bagian onkologi, tapi apa-apa Yang pertama kita lihat di kiri atas ini, ya, ini ada masa tebal. Oh, masa tebal nah jadi ini nah ini ibu ya jadi ada bagian tertentu dari pelindara itu yang terasa agak tebal kan kulit pelindara itu sangat lembut kalau kita pegang loh ini kok kayaknya agak tebal nih nah, gitu nah ini perlu curiga ya. kemudian kedua ini namanya sebenarnya bahasa Inggrisnya dimple nah ini ada bagian kalau di pipi, orang yang lesupit, punya lesu pipi itu ada terkait dalam ya? nah seperti itu ada tarikan ke dalam saya terjemahkan sebagai tertarik, ada bagian dari kulit payudara yang tertarik ke dalam Nah kemudian ketiga yang saya kirisnya adalah nipple crust Ya, itu disebut sebagai perak puting, puting susu Jadi. Kayak eh, ada ini ya bu ada apa nih? Ada keraknya di puting susunya. Nah itu sebenarnya adalah bagian daripada uh, apa? Satu penyakit ya kejedisis namanya ya. Nah kemudian ini sampai berasap ini bu, nggak <laughs> sebetulnya <sih>, cuma ya. <laughs> cuma apa nih? Dia ingin merawat pisir <laughs> ya. Khususnya maminya banget oh. ya. Nah, itu macam-macam. Bisa itu karena Karena memang ada peradangan Atau memang karena peradangan itu ada dua ya, Jadi memang seperti kayak mastitis ya, Ini yang misalnya kemudian dia Pongka, merah, itu bisa ya, Itu bisa normal, bagian daripada apa? infeksi biasa, bisa juga bagian daripada Kanker, payudara peradangan nah, rasanya seperti itu. Nah, ini yang yang temannya tadi, ya, yang dibilang sama dokter, oh bukan itu, bukan kanker. Kamu belum punya 140, terus gak ada benjolan. Nah, tapi sekarang ini masuk dalam kategori yang perlu diperiksa lebih lanjut. Nah, kemudian new fluid, cairan baru. Nah, ini cairannya kan cairan air susu ya, tapi ini cairannya demi sama ada atau ada darah, ya. Kemudian yang terkenalnya adalah source. Hmm, ini ya source itu sebenarnya di beberapa terjemahan itu perih. Jadi kembali saya, eh, saya kan tanya -tanya ini tanya-tanya sama ibu orang yang sudah pernah kanker ya, tahu pakai istilah itu perih nggak tahu juga. Dia bilang skin source itu katanya perih di kulit, tapi sebenarnya kalau lihat penjelasannya, jadi kanker itu ibu dari dalam, itu dia bisa tumbuh ke tubuh keluar nah nanti dia bisa menyebabkan terjadinya luka nah makanya dulu proses sekolah itu ibu ya jadi sampai saking ini ya mungkin karena saya ibu ini apa begitu khawatir ya dengan apa nih harus operasi, segala macam itu sampai berat berlubang nah, jadi sampai jadi kawah kayak lubang itu, nah itu disebutnya sebagai ulkus nah ini dia masih, kalau dia masih awal ya kelihatannya seperti kayak gini hmm, seperti ada ada luka ya. nah kemudian ini disebut sebagai bang kemudian ada apa? Hmm, ada benjolan ya. benjol ya. nah kemudian ini adalah Bahasa uh, Inggrisnya Growing Fane Growing itu tumbuh Fane itu pena. Kalau saya bilang Pembuluh darahnya menonjol nah, Ini biasanya padahal Kalau normal Nah kita lagi ambil Itu kan kalau kita Perutnya makin besar Kakinya makin Nah itu ada Urat-urat Nah kayak gitu ya nah, Cuma ini adanya di Pembuluh Nah itu harus Hati-hati ya. Kemudian yang, yang berikutnya ini uh, sangkan nifal, jadi puting susunya ter terbenam ke dalam nah, Ini sama dengan ini dengan ini, ya. Jadi ini bisa uh, kankernya kalau dia dari dalam, itu dia menarik ya jaringan yang ada di atasnya sehingga ini tertarik ke ke dalam. Ya, puting susunya saya terjemahkan sebagai puting susu terbenam. Nah, kemudian ini new shape atau new size. ya, Jadi ada, karena tumornya ini, tumornya apa? Membentuk, jadi uh, apa ini kan putih awalnya. Nah, dia bisa menumbuhkan bentuk baru, yang kemudian ada ukuran baru, artinya ukuran segini. Nah, dia tambah lagi ada, ukuran, nah ini jadi cuma dipertol ini benjolnya kecil ini benjolnya lebih besar tadi hmm. disebut sebagai kayak bikin payudara ganda hmm. besarnya apa ini Nah uh, ya. kemudian yang berikutnya yang ke sebelah sini jadi permukaan payudara. payudara, itu kan mulus ya, ya. halus nah ini bentuknya seperti kulit, jeruk hmm, yang apa nih yang yang proses kayak di belakang kulit jeruk itu ini ya. Nah ini adalah ini apa nih uh, apa istilahnya? Piu orange ya. Masalah oh, ini ada disebut sebagai yang pejadian ya. Ini termasuk kanker kanker ganas. Nah terakhir ini hard seed ya. Seed itu adalah biji ya atau hal ya, biji yang keras atau benjolan yang keras ini seperti apa biji biji jeruk lemon jadi kalau kita merasa ada penjolan di jalan yang kerasnya seperti biji lemon kita mesti begini nah sebenarnya semua di ibu-ibu yang ini bisa dilihat di hmm, di aplikasi ya ibu-ibu ada yang punya iphone Nah, walaupun nah, walau ibu-ibu bisa lihat ini ini ada apa nih ada ini waktu yang tepat untuk memeriksa payudara jadi payudara itu sebaiknya diperiksa setelah haid hmm, jadi kan misalnya haid ini berapa contohnya 5 hari ya nah, jadi diperiksa pada hari ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 itu saat-saat yang terbaik untuk pemeriksaan Hai jadi pokoknya beberapa hari setelah Hai ya. nah kalau kita punya Android ini ini ya itu Android ya sebenarnya ibu bisa pakai ini Pakai okay, apa? Ya, kan? jadi dikatakan di sini Anda bisa periksa ini periksa maminya diadari sama Mona Lisa. cuma memang sayangnya lagi-lagi Ya, pakai bahasa. Nama ya. saya apa? Kediri. Minta sama mereka itu ini ada berapa Ter terima. Jadi kayak gini nih bagaimana uh, melaporkan pemeriksaannya? Di sini, tadi nah kita periksa sama semua analisa. Nggak tanya, apakah anda sudah berbaring dan melepaskan pakaian atas anda? Terus kita bilang, siap. <tuk tangan buat laughs> ya. <tuk tangan> kita, kita bilang, siap ya. Nah, ini cuma kita dengar apa kata si Mona Lisa. That explains where you're feeling and what you're feeling for. You are ready to start the exam with me. If not, it's worth watching before we begin. Don't worry, I will wait for you. My legs are literally painted on and I'm not going anywhere. First things first, remove all clothing on the top half of your body. As yes, you do. I will explain the three parts of a self-examine. In this the nah, itu sayangnya, ini karena masih bahasa Inggris, padahal penjelasannya bagus sekali ibu-ibu. Ya, sekali ininya. Sampai 10 menit yang menjelaskan tentang bagaimana melakukan pemeriksaan teori teori teori nanti ya, dia menjanjikan sih orang-orang di manajer pemain kita akan memperhatikan agar aplikasinya bisa berbahasa Indonesia. cuma saya pikir saya mesti cari koper, ya. kemudian menerjemahkan 10 menit ini cukup lama ya. dulu saya menerjemahkan apa orang bicara 15 menit aja itu sekitar 3 jam. lama, ini. ini ya, juga begini contoh ini ya yang apa? Saat saya melihat gambar 12 jalan tadi, yang saya tahu saya memiliki kanker payudara. Anda telah menyelamatkan hidup saya. Hmm. Jadi mengambil lagi pun salah satu kehebatan neurolemonya adalah hanya dengan lihat gambar orang bisa tahu ya, kalau dia kemungkinan memiliki jalan. Jadi kita nggak perlu macam-macam. Ya, yang penting itu orang menyadari kalau dia punya risiko nah sekarang kita bermain nah kalau ibu hafal nah cuma ini tadi uh, kan tadi pakai bahasa Indonesia setelah jamak sini pakai bahasa Inggris tapi nggak apa-apa kita cek ya kira-kira nah, ibu -kira bisa nah ini kiri ya nah coba ibu yang kiri atas ini apa ini kira-kira Ya. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya Nih. ini, ini Bu? Dalam. betul, jadi puting susu tertarik ke dalam ini kalau tertarik ke dalam itu namanya atau terbenam ya, sangkan. mana sangkan? <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> ya, ini ya sangken nipel ya, jadi nipelnya terbenam Ya. Kemudian berikutnya Ini apa tadi? Luka ya. Apa tadi? Source hmm. Skin in hmm. ya. Kemudian berikutnya ini Apa tadi? Nah ini ada daerah yang Menebal ya. Menebal itu tiken. Ya kemudian dengan area daerah yang belum bawah Kemudian ini ini? Ini ada bentuk atau ukuran baru New shape or size Kemudian yang tadi benjol Apa itu tidak tadi? Bang ya, ya. Kemudian tadi yang terakhir apa nih? Klam atau kship. Ya, ya. Kemudian yang ini apa tadi? Lesung pipit. Apa yang itu dimpa dalamnya nah, saya mau bikin nih yang pakai bahasa Indonesia cuma saya belum tahu nih gimana cara ubahnya. <laughs> nah kemudian yang ini apa tadi? keluar cairan baru ya, cairan itu? new, new. Nah, betul, new ya. kemudian ini apa tadi? tema Mena yang menonjol betul, drawing pains. Nah, pintar itu Kemudian ini tuh yang panas tadi tuh apa? Red, atau hot, kemerahan atau panas. Ya, terakhir namanya nih? Orange peel skin. Jadi ya, kulit ah, darat necessary... terbias seperti <tips> kulit <tips> jeruk. Nah, ini katanya pendidikan dan screening mengurangi kemungkinan meninggal akibat kanker payudara sebanyak 60%. Nah, jadi kami dapat mendidik Anda, tapi hanya Anda yang dapat memastikan bahwa Anda di-screening. Maksudnya, saya hanya bisa ngasih tahu sama ibu-ibu, ini lalu berjalannya tentang apakah ibu mau atau tidak di itu kan terserah ibu-ibu nah, sendiri. Jadi keputusan itu adanya di tangan ibu ibu sendiri. Makanya ibu dan ibu tahu ini. Jadi jangan takut untuk memeriksakan diri ke dokter ya, atau petugas kesehatan, perawatan dan sebagainya. Nah apa manfaatnya? Jadi kalau kita ini ibu ya, kalau kita apa? Uh, di sini ada beberapa bulatan, ya. Jadi kalau kita tidak pernah pemeriksa payudara secara rutin terus pas kita ini, tidak pernah, konsa sekali ini apa ini? Nah jadi umumnya benjolan yang ditemukan kalau tidak pernah periksa payudara sendiri adalah sebesar ini. Oh artinya sudah sudah besar lalu mengetahui. Nah kalau kita rutin mengerjakan periksa payudara sendiri itu ini bu ukurannya sebesar ujung jempol, nah, ini sudah sudah terasa. Ya. Nah kalau kita periksa pakai ini, pakai mamografi, itu sebesar ujung telunjuk. Ya. Nah nanti kalau beberapa kali mamografi dibandingkan, ini bisa sebesar ujung kelingking. Nah itu arti gambar ini. Nah jelas pentingnya. Kita bisa melakukan pemeriksaan secara ini, cuma memang sayangnya rumah sakit kita ini masih belum punya mamografi. Tapi kemarin saya tanya sama apa? Nah, dokter radiologi yang mau pulang ini, sebenarnya bisa saja pak pakai ultrasonografi. Nah, cuma dia mintanya untuk sonografi itu taruhnya di bagian radiologi. Sekarang WSG ini kan ada di poli perbianaan. Sebenarnya itu bisa diperiksa pakai Pakai whiskey, ya Jadi kemarin istri saya itu sempat diambil Apa nih e, Benjolan kan sama Pak Rinto ya nah, Kemudian di lokasi yang lain itu muncul lagi benjolan Nah sama Pak Rinto diunjuk ke Banjar Masih kemudian diperiksa nah Dari perusahaan WSB-nya katanya Ini kemungkinan adalah penjualan jinak ya. Nah ini apa nih cara-cara pemeriksaan ya. Nah ini langkah-langkahnya. Jadi kalau Ibu periksa payudara sendiri kemudian menemukan satu dari 12 gejala tersebut segera konsultasikan ke dokter. Nah nanti dokter ya cuma oh, sayangnya saya ini ketika kita di kena biasanya kita di dirujuk ya. Dirujuk tentunya nanti ke apa nih? Tapi kemarin tuh sih saya tuh awalnya ke rumah sakit siaga ya untuk mamografi ya. Semprot itu masihnya rusak ya. Nah, kalau nanti kan tadi dibilang ya di dalam itu kalau Anda misalnya umurnya kurang dari 40 tahun kan tidak direkomendasikan untuk mamografi bisa bisa pakai ultrasonografi. Nah, Ini gitu. juga bisa pakai MRI, ya. Nah, nah untuk memastikan, ya. Jadi kayak kemarin, Pak. saya di ada ya, benjolan tambah lagi, ya. Itu disuruh dirujuk ke ini saling mulia untuk di fine needle biopsi, biopsi jarum halus. Jadi dimasukin bu jarum itu di di lokasi benjolan, nah kemudian diambil jaringannya diperiksa di bawah mikroskop. Nah itu namanya di biopsi. Ya, nah, itu yang menentukan ini tumornya jinak atau katas. ya Nah, supurnya dari yang orang di biopsi ini 80% itu normal, artinya bukan kanker. Jadi tidak perlu khawatir. Ya. Nah, sekarang kita lihat berbagai macam pemeriksaan yang ada. Nah, ini kalau kita punya nomografi, ya, jadi... Pada wanita tuh macam -macam itu macam-macam ibu ada yang dense itu padat, ada yang tidak padat. Nah, yang paling kirinya yang paling tidak padat ya. Jadi ini uh, kurang dari 25% kepadatannya. Nah, yang di paling kanan itu yang paling padat. Padat itu karena banyak jaringan ikat ya. Jadi sebenarnya payudara ini itu apa? Uh, lembut itu karena banyak lemak, nah itu makanya tidak itu mostly fatty banyak lemak, ya. Nah kemudian kalau yang paling kanan itu biasanya sudah sudah banyak sekali jaringan ikat, ya. Nah makanya kalau untuk yang mereka apa, eh, payudaranya padat itu disarankan tuh pakai eh, ultrasonografi, nanti yang di sebelah kanan ya ingatkan ya jangan lupa. Nah berikutnya ini nah pakai ini namanya ultra sonografi cuma kemarin saya lihat USG istri saya itu nggak sebagus ini bu, <hip> <NBA> rupanya mungkin USG itu ada kualitasnya juga. ini jelas sekali, oleh sebab itu USG istri saya ini apa? fotonya, Nah yeah, kayak begini. nah pakai gini jelas sekali atau mungkin pas dilihat dokternya kali ini bagus ya. jadi ini kita lihat kalau ada ini ada benjolan, ya. Kemudian di USG tampaknya seperti ini. Nah, iya tiba ya, kalau ada gambaran di USD yang hitam seperti ini, berarti ini adalah gambaran ini lubang. Cuma membedakan apakah isinya air atau bukan. Kalau dia hitam, berarti isinya air. Nah, kalau dia hitam yang tidak ini, hitam yang tidak murni hitam, macam begini, nah ini kan ada ada yang lainnya nah ini yang kita curigai kemungkinan ada keganasan ya nah itu enaknya kalau bisa pakai usg ya. nah yang berikutnya adalah pakai mri magnetic resonance imaging nah ini kita masuk ke wow. masuk ke tolongan. ya makanya ini bisa jadi 3 3 dimensi makanya kan bagusnya, jadi ini kan Gambaran payudara ibu-ibu ya? Hmm, ya, ya. Karena payudara cuma di salah satu payudara ini ada apa ini? Hmm, ada benjolan. Kemudian kita lihat ini apa ibu-ibu ini? Pembuluh. Oh, pembuluh sudah mem membesar panjang kan ini, ya? Jadi ini pembuluh makanya nanti kalau kita lihat dari luar yang kayak begini ini bisa terjadi terlihat apa? growing pain menonjol mah ya. menonjol ini adalah apa? masa tumornya ya. Ya, besar sekali ya. nah apa risiko ini? E, apa? kapan anda harus di screening? semuanya bergantung pada usia dan risiko anda ya, makanya? bahwa risiko itu meningkat sejalan dengan usia nah, cuma kalau saya sih mengatakan kan usia itu bakso terbit di kan? karena kita pasti akan tua ya. nah, cuma yang bentuk yang lain-lainnya seperti kayak kelebihan berat badan nah, kenapa? karena kalau kita uh, apa? berat badannya lebih daripada normal ya. lemak itu dia bisa melepaskan estrogen nah. Jumlah estrogen yang lebih tinggi daripada yang normal itu bisa merangsang pembentukan kanker, kanker, ya. Atau memiliki payudara yang padat, ya, itu dia katanya berisiko, ya. Atau dia lebih banyak haid, nah, ya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa eh, kalau orang sama sekali tidak punya anak, ya. Jadi ini ibu ibu ya, kalau, kalau kita punya anak itu Kita itu sebenarnya punya kesempatan Untuk bisa berkabung Selama masa hasil eksklusif Jadi sebenarnya kalau kita menyusuinya itu ini Hasil eksklusifnya bagus Kita tidak Tidak haid, Ya hmm? Nah itu ibu ibu yang kalau bisa menyusulnya betul-betul ini Cuma kalau kita ini kan susah ya harus kerja lagi <laughs> ya tapi kalau kita betul-betul ini kasih eksklusif gitu ya apa nana nangis kita gitu, kasih gitu, susu itu kita bisa tidak hide selama enam bulan nah masa itu yang disebut sebagai kita tidak hide nah, tidak hide itu mengurangi kans kita untuk memproduksi lebih banyak estrogen nah itulah sebabnya dikatakan kalau wanita itu sama sekali tidak pernah punya anak, tidak pernah menyusui, dia memiliki resiko yang lebih tinggi untuk bisa menderita kanker Jadi kalau dalam konteks ini, makin banyak anak makin in <the> baik. <inaudible> mm -hmm <inaudible> ini menurut ini, akan dia bilang, eh, kalau kita banyak anak tuh kan hayatnya bisa berkurang. Kalau musuhnya baik. Nah kemudian risiko juga meningkat kalau kita mengkonsumsi alkohol. Nah, makanya jangan suka, jangan sampai itu jebutan merokok atau minum malaga. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> kemudian ini kalau kondisi payudara jala yang suka berbenjol-benjol. Maksudnya ini sebenarnya. Kan penjualan itu bisa dilakinkan tadi apa? karena memang hanya sekedar beja susu. Tapi juga bisa penjualan itu kalau dia berasal dari namanya fibro atau nami, yaitu tumor jinak. Nah, sebenarnya keberadaan tumor jinak itu memberi risiko, karena kenapa? Kalau itu bilang tumor jinak itu ada kemungkinan untuk bisa menjadi ganas. Hanya umumnya, kalau ada sujuran, itu di di ini, ini, ya Nah, kemudian mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung estrogen. Nah, salah satunya adalah pil ya Nah, cuma memang waktu saya baca bukunya, ya, bukunya bilang begini, sekarang ini terjadi perselisihan. Perbedaan pendapat diantara para, para ahli terkait dengan risiko kanker payudara pada orang yang menggunakan obat hati. M -m -m. Biar, ya Kenapa? Karena ada hasil penelitian yang mengatakan ini tidak meningkatkan risiko. Tapi ada penelitian yang mengatakan ini meningkatkan risiko. Memang penelitian itu berkembang ibu ya. Waktu saya baca bukunya itu pertama kali keluar dulu. Ya, itu memang dia mengatakan secara tegas bahwa COC (Combined Oral Contrastive) ya, itu meningkatkan risiko kanker payu darah, tapi buku yang terbaru tidak mengatakan demikian. Nah kalau dulu dia tetap menyarankan tetap menggunakan apa? obat pil KB itu karena dibilang manfaatnya jauh lebih besar daripada risiko karena dia baru risiko ini yang namanya risiko itu belum tentu jadi, ya, nah, kan? namanya cuma risiko, ya. Nah kemudian risiko yang lain adalah kalau kita kurang lebih buksi, lebih <tuk susir> <tuk> dia dia berat untuk lagi berbusi untuk itu Jadi kita khawatir, ya. Kemudian yang terakhir adalah faktor genetik, jadi kalau ada ibu atau saudara perempuan, tante yang pernah mengambilkan kanker payudara berarti kita memiliki faktor resiko tapi tidak perlu khawatir, karena kenapa? karena dari 80% orang yang positif kanker payudara itu tidak ada hubungan genetiknya hmm. Oke, rasanya sudah ya. Nah, sekarang ibu kita ini uh, apa? Evaluasi. Nah, evaluasi ini apa? Ibu-ibu isi feedback saya tuntun ya. Jadi sebenarnya ibu-ibu ya, feedback-nya ini dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi nanti, nah, jadi kalau ibu-ibu mengisi -ibu pakai bahasa Inggris, ini feedback-nya seperti ini. Nah, ini nanti saya tutup tentang mengisinya Di kelas pertama Saya mengadakan ini, saya bikin versi bahasa Indonesia, tapi rugi rupanya Kenapa? Kalau nanti ibu-ibu mengisi pakai bahasa Inggris Nah, ibu-ibu nanti bisa Muncul di depan hmm. Ya Walaupun cuma angka kawan nah, Contohnya gini nih Ini uh, Apa? Nah, ini angka Oh, ini. Ini malah kelihatan orang ini. Nah ini kelihatan nih Jadi yang kemarin ikut pakai zoom Itu dia dari Pakalabun ya. nah, Kemudian beberapa yang lain Nah ini Nah, ya, ini dari dari pangkat. Nah, jadi sebenarnya nanti kalau Ibu-ibu mengisi, makanya kuas ini nggak kelihatan nih. Ya. Yang tak kuasa 15 ini nggak bisa karena ini cuma diisikan sama petugasnya. Karena pada saya lapor saya mengajarkan 117 orang. Ini nomor konvers mungkin yang terakhir kali ya. Nah. Jadi ini nggak ketahuan inovasinya. Ya. Nah makanya Nanti kalau ibu-ibu mengisi Nanti kita akan lihat nih angkanya ya hmm. Sekarang ibu-ibu pakai HP Ini alamannya ibu-ibu ya Saya tuliskan di sini Yang ada paket aja Ada <tik> paket berusaha Yang ini, ini pakai informasi kapuas nih itu buka ini mah. Saya nyari tasnya ya. nih. File-nya pakai nama akun puas. Password-nya satunya satu, duanya 2, tiganya 3, empatnya 4. -nya 4. 4 -nya. Nah, informasi akun puas informasi akun puas. Nah, satunya berapa kali, 1 kali, duanya dua kali, tiganya tiga kali, empatnya empat kali satu nah, ini alamatnya sini ibu ya now your lemon dot com ini student ini masuk di browser ya now your lemon Nah ini, pakai S. Oh iya, satunya sekali, dua, dua kali, dua kali, kali. empat, pernah Um, mau um um, Satunya sekali, duanya 2 <titul peroon> <sepat> empat empat <hari>. Satu, dua kali dua kali, dua Empat <tik> kali Satu, dua-dua, tiga, tiga, tiga, Ini nah, kita bareng-bareng yang hubung isinya <tik> udah masuk dong. Pak. <mars> Hah? Bisa. <mars> sentris Nah, Bapak, <goda> Itu Aku bertambah. Sudah mau your name kita tetap kali, kali. Jadi di Nanti keluarnya kayak gini, Bu Jangan lupa jauhnya ada semua Juga yang sudah ada yuk kita ini Kita isi yang ya apa -apa, sekarang juga Nanti tempat ini Ini, aja aja. ini Cara misalnya, itu satu Yang sudah ya Ibu sudah, kita semua sudah? Nah, sudah, kita mulai, kita. Nih, kita klik ini, answer, 10 fast question. Nah, di klik ya Nah, masuk nah, so, ibu nah ini What's your name? ibu isi nama masing-masing pergi ke Keluar Kita muncul gini, klik di answer 10 fast question. Nah, muncul what was your name? Isi nama sendiri. Ya, nah, nama saya di sini Jumatil Panjat. Nah, saya isi Jumatil Panjat. Sudah, klik OK. Nah. nah, bagaimana menurut anda apakah kegiatan hari ini bermanfaat? Nah, silahkan mau bintang bintang berapa ya jawabannya di sini saya kasih bintangnya empat ya justru klik Oke kemudian pertanyaan ketiga apakah sesudah melihat mengikuti kegiatan ini anda merasa anda mengikuti jalan nah, kalau iya bilang yes kalau tidak, bilang no, ya, karena karena saya enggak saya bilang no, yeah. ya. Kemudian tempat, ya, kira-kira uh, kedepannya, apakah Anda akan melakukan pemulisan monografi? Karena saya laki-laki, saya bilang tidak. <laughs> itu orang terserah aja kira-kira adalah anak yang mau membuat tidak kalau biang, biang, biang, biang, biang, biang, biang, biang. Karena, iya bilang iya tidak bilang iya bukan ya kalau, kalau misalnya iya 5 jempolnya kalau tidak oh, 1 kalau orang-orang tidak nah, nah ini, nah, ini. Kemudian ya, <tuk> tempat. How likely are you to start exam? Ya, seberapa besar kemungkinannya Anda melakukan pemeriksaan bayi sendiri? <tuk> oh, Bulu, ya, kalau ibu-ibu ya kalau ya. oke ya Saya diubu aja kalau saya Karena saya enggak pernah periksa <tuk> Saya <sebelum> satu aja <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> ya, Atau laki-laki <tuk> Kemudian yang seberapa kemungkinannya anda akan membagikan informasi ini kepada yang lain? Karena saya rasa bermanfaat, saya akan bagi ini kan, mungkin saya punya lima. Yeah. Word, WordPad, berapa umurnya? Karena saya sudah lima puluh tahun, saya isi di atas. Empat puluh tahun, dua ribu di bawah empat puluh tahun isinya ada kait poti. Jadi yang di atas itu di bawah empat puluh tahun, yang di bawah itu empat puluh tahun atau lebih tua. Ya. Karena saya lima puluh tahun saya isian di bawah, Kalau ya. Ibu di bawah empat puluh tahun musimnya di atas. Yang kedelapan di negara mana orang tinggal. Karena kita di Indonesia, tapi tulisnya di Indonesia. Ya, Indonesia. Ya. Ya. Nah, nah, sampai di ini harusnya ditulisnya ini gabung. Nah, di. kan. nah, nah, kan. Karena apa? Karena kalau keluar kauasnya terpisah, ya. itu dia langsung masuk ke. Serafah. Betul. Nah, ini ya, ya. ya. ya. biasa Facebook ini. <laughs> ya. Jadi kalau Pulau Kapuas dipisah, itu masuknya ke Malaysia. Jadi kalau disambung, ini masuknya langsung ke Pulau Telok. Ya. Pulau Kapuas, Pulau Telok, Selat Kapuas. Pulau Kapuas, Pulau Telok, ini kita ya. Di sini Kapuas diberi, lalu langsung masuk ke eh, ke Takutan. Ya. Kemudian Terakhir, eh masih ada lagi ya. Nah, bagaimana Mampillah. anda mengetahui tentang kegiatan ini? Apakah dari teman, teman, dari Facebook, Instagram, atau yang lain? Teman Mampil dia, dia, Mampil dia. dia kaya, kan, jadi dia dari teman. Kemudian sebelas, Mampil apakah yang jadi ini? Kalau Anda bisa melakukan perubahan terhadap kegiatan kita ini, apa yang akan Anda lakukan? Nah kalau di sini saya tulisnya ini, sebenarnya harusnya buku yang tulisnya pakai bahasa Inggris, <gulisnya>, ya. Nah ini kalau saya sih, ini apa nih? Ibu terserah aja ya, mau isi apa, misalnya kalau bisa ini pakai bahasa Inggris pakai bahasa Indonesia, kayak gitu terserah Raja, dari beberapa komentar yang itu benar menulisnya ada, bisa pak, pelajarannya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bisa juga banyak, ya, dalam bahasa Indonesia adalah bahasa raja. Masih dua, masih pasti masih dua, masih dua, apa kita? masih Tidak boleh dua, masih dua, masih dua, kosong dua, bisa, ya? Bisa dua, kosong? Bisa Nanti yang dua belas, ini terakhir Nah, anak ingat siapa nama yang ngajar anda? tulisannya bu nomornya Jumat Kili <tik> <tik> <Apanya itu. tik> Oke rasanya udah habis ini Karena bisa misi, kan. hmm, Nanti bisa aja misi sendiri Oh ini, kalau ibu punya email ya. Ini harus punya email bawah oh, ini Karena ini, Ajar setelah ibu kan. mengisi ini Ibu akan dikirim ya, ini ya, hibiannya hidup hidup. sama ya, nol-lemon. Nah, Cuman memang dia kirinya pakai bahasa Inggris. Okay. Nah, nanti Bu, di, di... apa nih? Di... Di Indonesia oh. oh. itu, nanti akan ingatkan. Apakah bulan ini Anda sudah melakukan pemeriksaan penjelas kiri? Bagaimana oh. pemeriksaannya apa? Dia nanyanya pakai bahasa Inggris. No. Sudah selesai, Pak. Oke, bisa? Apakah Anda tertarik oh, untuk meng... mengadakan kegiatan seperti ini? Yes. Kalau Anda tertarik untuk menjalankan kegiatan seperti ini, kami akan menghubungi Anda. No, yeah. Sebenarnya, ibu-ibu, nah, nah, ya. Ini Nani, kalau kita nah, jawab yes, kan? nah, nanti dihubungi. Sebenarnya ini, ibu-ibu tuh biasanya punya di dekat rumah itu ya senang atau kebaktian, kepergian, itu bisa mengundang saya atau nanti pengajar iya, ini iya, itu, iya. saya nanti saya akan datang ke situ. Ayah, kita buat aja ya, saya. Karena sebenarnya ini penting untuk diketahui oleh para. Karena <tuk> iya. nah, nanti kalau permintaan itu banyak ya, ayah, saya nanti bisa minta cicap, cicap tuh lebar, lebar balik. Jadi enggak perlu ada CD, karena kalau hasilnya susah ya, harusnya punya pilih CD. ya. Apa tertarik? Nah, misalnya kita, apa yang Anda tertarik untuk mengadakan kegiatan seperti ini juga. Jadi ya, ya nanti akan melakukan Anda. Ya, yes. Nah, ini admin, nanti kalau saya submit, karena nanti kalau saya submit ini orangnya kesel, ini ini perhatikan berkali-kali. Oke, <riset> ada juga Bapak. Nah, sekarang <seri> nah, nah, ibu, ibu kita lihat ya. Ibu-ibu kalau dokumen sudah ngisi, ini harusnya muncul. Ayo. Berapanya sudah submit? Sudah. Sudah. Ya, nah, kita lihat ya. Ini <laughs> harusnya muncul ini di sini. Terima kasih, Sama berhasil. Nah, berapa? Itu <terusia> kedua. <tuh. tuh> Linglung, kasih. Lebih kasih, kasih. Lebih kasih, kasih. apa? Oh, rupanya, Bu, langsung nambah di sini. Tadi berapa? 18 ya? 15, 15, 15, 15, Apa kalambannya pak tuh dulu. kamu cuma tambah dua. iya kami dua. oh terusan, berarti bisa nih. jadi kelihatan kau di sini. nah. sayangnya lokasinya salah ibu nih. di lokasinya masuknya kita ke daerah lupa waruh aku pos di sini. Nggak, iya, gaya, kita masuk ke sini. Waruh aku berapa? kurang Kami Kayaknya salah Kurang banyak. yang cuma dua aja misi. Oke, nanti bisa nyusul ya. nanti Oke, ibu akan menanyakan terkait ini. Nah, sebenarnya nanti kalau kelas aslinya ini, ibu ya, yang apa? Yang gambar-gambar seperti ini, ini sebenarnya bisa diapa? Jadi cetak ini, Itu nanti cari sponsor lah, ya Nah, ini. Nah, jadi sebenarnya buku gitu ini ada bisa malah di situ bisa ini bisa diperpanjang bisa diperpanjang ya sehingga nanti kalau ibu-ibu kemana pun ibu bisa mengajar ini ibu-ibu yang lain nah nanti kalau ada di jalan seperti ini segera datang ke kawat bidang dokter ya Karena yang penting ini yang kita promosikan ya oke kalau tidak ada cukup ini ibu ya terima kasih atas perhatiannya sudah siapkan semua Ya. Yeah. Yeah. Hey, terima kasih. semoga warahmatullahi wabarakatuh. Yang duduk aja. <laughs> <laughs> Karena gak boleh, gak boleh foto bareng. <laughs> Ini nanti fotonya dikirim Bu, Sama Noyor Lemon Satu Dua Tiga hmm, Oke Terima kasih Bu. Oh, kan? Lebih